Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the channel. Hope you're having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to uh, five uh, submarines that are built uh, by Indonesia. This video was suggested. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion.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 Welcome back, guys. We're gonna get started with the video momentarily, and at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction. So please make sure you stay until uh, the end. With that said, we're gonna get started with our second video of the day. Hi, Hi. selamat datang di infokece.com. Semua yang kece ada di sini. Balik lagi di video selanjutnya. Sebagai negara maritim, Indonesia memang seharusnya mengembangkan industri perkapalan Geliat industri maritim Indonesia nampaknya semakin bersinar Perusahaan galangan kapal nasional telah berhasil berinovasi Hingga menciptakan berbagai produk yang disukai oleh pembeli lokal dan luar negeri Sebut saja PT. Pol Indonesia Persero Perusahaan galangan kapal plat merah yang mampu meningkatkan kualitas dan jenis produknya Saat ini, Pal mampu memproduksi beberapa jenis kapal perang Lalu, apa saja jenis kapal perang yang mampu diproduksi Indonesia? Berikut kami tampilkan lima kapal perang tercanggih buatan Indonesia. Strategic Seal of Vessel (SSV). SSV merupakan jenis kapal pengembangan dari jenis loading platform dock. Kapal ini memiliki fungsi sebagai kapal pengangkut personil dan alat tempur mulai dari truk, tank, hingga helikopter. Saat ini, TNI-AL menggunakan beberapa jenis kapal ini. Bahkan di Filipina, kapal produksi PAL menjadi kendaraan laut terbesar wow. yang dimiliki militer Filipina. Selain mampu mengangkut banyak personil, SSP buatan PAL dikenal wow. juga sudah menerapkan teknologi yang canggih. Kapal jenis ini dibanderol senilai 90 juta US dollar atau setara dengan 1 triliun rupiah, tergantung dari spesifikasi teknis. Kapal tersebut berukuran panjang 123 meter dan lebar 21,8 meter serta memiliki kecepatan 16 knot dengan ketahanan berlayar selama 30 hari di laut lepas. Tersekawal rudal PKR Kapal PKR merupakan kapal perang canggih jenis frigate kelas yang memiliki panjang 105,11 meter, lebar 14,2 meter, dan kecepatan 28 knot. Kapal ini dapat berlayar hingga 5000 nm pada 14 knot dan ketahanan berlayar 20 hari. Kapal berusak ini memiliki 4 kemampuan tempur, yakni wow, kemampuan perang antar permukaan. Dengan tembakan torpedo dan rudal, PKR-1 dapat menenggelamkan kapal perang musuh. Perang di udara. Dengan senjata yang dimiliki, dapat menghancurkan jet tempur atau pesawat musuh. Kapal ini bisa wow. dipungsikan untuk perang bawah laut, dan It's terakhir kemampuan perang elektronika. Dengan peralatan elektronika, kapal ini bisa membajak atau melakukan jammer terhadap sistem persenjataan dan kendali dari kapal perang musuh. Wow. PT. PAL saat ini memang sudah memiliki kemampuan untuk membuat kapal jenis ini. Bahkan diklaim memiliki teknologi yang lebih maju dari kapal-kapal yang diimpor TNI AL dari luar negeri tersebut. Kapal selamat. PT. PAL saat ini tengah menyelesaikan pembuatan kapal selam pesanan dari TNI. Pembuatan kapal selam oleh PAL ini merupakan kerja sama dengan Korea Selatan dalam hal transfer teknologi. Kapal selam yang diproduksi oleh PAL adalah jenis Cenggong. Uh -huh. TNI nantinya akan memiliki 12 kapal selam. Dalam produksinya, dua kapal selam diproduksi di galangan kapal Korea Selatan. Sedangkan satu kapal selam tengah diproduksi di galangan kapal milik PAL. Nantinya kapal selam keempat hingga ke-12 akan diproduksi Produksi sendiri oleh PT PAL. Kapal ini dibuat untuk mengemban tugas menjaga perairan Indonesia dan keutuhan NKRI dari bawah laut. Kapal selam yang sedang diproduksi PAL ini mampu menyelam mencapai 400-500 meter di dalam air dan dibekali rudal yang mampu menembak jarak jauh. Sikobil. RI Banjarmasin 592. RI Banjarmasin 592 adalah kapal ketiga jenis LPD yang dua jenis sebelumnya dibuat di Daewon Ship Buildings and Engineer Co Ltd, Korea Selatan dan sekarang dibuat di PT PAL Indonesia Surabaya. Kapal ini dirancang sebagai kapal pendukung operasi amphibie yang memiliki kemampuan mengangkut pasukan pendarat sekaligus kendaraan tempur beserta kelengkapannya. Kapal ini juga mampu mengangkat lima unit helikopter. Selain sebagai kapal tempur, juga berfungsi untuk misi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam. Marta Dinata 331 Kapal perang RI Raden Eddy Martadinata 331 menjadi kapal perang tercanggih yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Kapal ini dikukuhkan sebagai kapal pimpinan atau flagship. KRI RM Martadinata 331 merupakan hasil kerjasama alih teknologi antara TNI AL bersama PT PAL dengan galangan kapal Damen Ship Naval Ship Buildings di SNS Belanda. Kapal ini memiliki spesialisasi anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan anti serangan udara serta peperangan elektronika. Untuk mendukung hal itu, kapal dilengkapi dengan rudal, torpedo, dan meriam. Meriam utama KRIRMAT Delta 350 oto melara 76 mm super rapid yang berada di tengah kapal siap menembakkan 80 peluru ke arah musuh. Jika pada kecepatan penuh kapal perang mampu melaju pada kecepatan 28 knot. Dengan teknologi terbaru kapal perang ini, pemerintah menghabiskan dana sekitar 340 juta US dollar. Bagaimana menurutmu tentang kehebatan kapal perang Indonesia? silahkan sampaikan pendapatmu di kolom komentar kami ingetin lagi nih buat kalian untuk klik like, subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-temanmu untuk. You know, it's really, really, uh, When you make everything within the country, first you're making, creating jobs, uh, at the same time you have the equipment to defend the country and also you're not locked in to purchasing it from another country. For example, if there's people that uh, let's say they don't want to sell it to Indonesia, now you're stuck, you you have no way of uh, getting that equipment. But if you have the technology, the resources, the manpower to be able to build it at home, that's the Perfect uh, way because like I said, one, you can sell it to other countries to make money through it. Um, second, you would have it for yourself. Also, you're making jobs. So there's a lot of uh, different uh, benefits, but hamdulillah, you know, the main thing is that it's being used for uh, defensive purposes and not offensive. So nobody gets uh, hurt, which is and for uh, Indonesia, you know. Uh, boats and submarines and helicopters for example is uh, needed because of the fact that there are so many islands so they have to be able to maneuver through the water and at the same time you know make sure that uh, everybody is safe and nobody's for example coming into the uh, Indonesian uh, close to the Indonesian borders or into Indonesia without the government uh, knowing so this was uh, really interesting guys it was uh, nice to watch it thank you very much for uh, suggesting it if you liked it please don't forget to like comment share and subscribe if you like me to react to another video please put in the comment section below